Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada Selamat sore, selamat berjumpa Dan bergabung kembali Di channel youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan menarik Seputar Leslar tentunya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesti dan Rizky Bilar Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita ada sebuah kabar terbaru yang kita dapatkan dari akun Lestler Entertainment 22 menit yang lalu ini memposting foto bunda Lesti yang lagi memasak dan ada sebuah kalimat di sini soto ayam khas Pangandaran. Wow, simak juga persaba di kalimat caption yang dituliskan Leslie Kejora kasih resep andalan soto ayam khas Pangandaran asli turun temurun di keluarganya. Yang udah nonton jangan lupa like dan mention kita di Instagram Stories ya. Masya banget nih nungguin vlog renang Abang L tuh katanya ya. Tanggapan dari Leslie lovers ini menunggu vlog. Renang Abang El pasti cute banget Mudah-mudahan saja persahabat ya Ada vitamin-vitamin bahagia yang selalu kita dapatkan Lewat channel Youtube Leslar Entertainment Banyak tanggapan dan komentar juga diberikan di postingan ini Dari aku Lestibular official Mengatakan Jadi keingat Memin katanya tuh ya Wow luar biasa banget ya ingatan dari Fans yang sangat tentunya selalu mensupport idola kita, dan ada juga tanggapan dari HB30 mengatakan, "Sop kepala ayamnya kapan mintu ditunggu banget ya? Sop kepala ayam, mudah-mudahan secepatnya budaya Kejora ini bisa menyuguhkan. Tentunya kejutan spesial dengan memasak sop kepala ayam spesial ini untuk Papa Bilar. Pasti ini seru banget, Masya Allah." Dan kita simak juga di unggahan Indosiar. Indosiar dua jam yang lalu memposting foto Papa Bilar dan Abang Fatih Foto bareng ayah tuh Wow ini kece banget ya dengan penampilan rambut barunya Papa Bilar Dan kita simak juga di slide berikutnya ada foto Abang L bersama Bunda Foto bareng Bunda Masya Allah banget ya Senyum ketawa dari Abang L Semakin menggemaskan dan semakin lucu sekali Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Mimin Indosiar Definisi beda tempat, beda gaya fotonya Mantap, Abang El Kalau foto sama ayahnya kelihatan cool banget Tapi kalau foto sama bundanya kelihatan gemes Aduh, masalah banget ya Favorit kalian, slit 1 atau slit 2 sih? Pastinya, dua-duanya ini favorit banget ya Untuk warga Konoha Karena idola kesayangan kita selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semuanya dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar Salah satunya dari Faulina Aster Dua-duanya soalnya foto Abang L sama pandanya nggak pernah gagal Min Gimana dong katanya tuh ya Memang Abang L ini selalu sadar kamera Anak pinter, anak soleh dan pasti anak yang selalu membanggakan kedua orang tua Kemudian persahabat Di unggahan lain Indosiar mengunggah sebuah postingan Momen spesial di acara Akademi 4 di sini ada salah satu juri tamu, yakni Ahok. Persahabat, ya, ini spesial nih. Wow, makin gak sabar banget menyaksikan dangdut Akademi 5 Mudah-mudahan lebih seru dan lebih meriah dari sebelumnya, persahabat, ya. Apalagi kita tentunya menunggu kekocakan dari para host. Ini Gilang Impersonate. Pak Basuki, Pak Ahok nih persahabatnya seru banget, pokoknya luar biasa nih. Mudah-mudahan nih doa kita juga selalu bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Ke kabar berikutnya, persahabat di sini ada momen ketika di acara semalam waktu Papa Bilar main sepak bola plus kajian, persahabat ya di sini ada info yang tentunya kita dapatkan mengenai boleh tidaknya mewarnai rambut. Ini bagus banget ya, wajib didengar ini persahabat ya Dan ada sebuah jawabannya Di acara kajian semalam Ketika persahabat ya, kita ingin mewarnai rambut Selagi itu tidak permanen Itu aman-aman saja jawabannya persahabat ya Disimak, diperhatikan, dan harus dipahami Ini aman-aman saja, sah-sah saja Selagi chat warna tersebut itu tidak permanen Tuh persahabat ya Dan postingan ini pun direpost kembali oleh akun Lesti Bilar underscore video Ada kalimat caption yang dituliskan Nih guys dengerin Dan buat Markona and the gang Buka lubang kuping lebar-lebar ya Yang dilarang itu warna hitam Tuh persahabat ya Yang dilarang itu hanya warna hitam Tetap untuk warna lain selagi tidak permanen di garis bawahi Jangan salah faham Selagi tidak permanen cat tersebut itu aman-aman saja Dan banyak sekali tanggapan komentar juga di postingan ini Ada tanggapan dari akun Instagram Mami Reyok 2 mengatakan di kolom komentar, yang ngurusi warna cat rambut artis seakan sudah tiada celah dalam dirinya. Tuh, ini juga harus dipahami, persahabati ya. Banyak sekali memang tentunya kabar yang menghebohkan mengenai penampilan barunya Rizky Billar karena warna rambutnya ini dicat nih, persahabati ya. Tetapi di sini aman-aman saja selagi cat tersebut itu tidak permanen. Kita sudah tahu jawabannya, persahabati ya. Tetapi memang banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai idola kesayangan Tetap kita sebagai fans harus mensupport, mendoakan, dan selalu mendukung apapun itu yang terbaik Dan berikutnya kita mampir ke unggahan Bang Boril Bang Boril setengah jam yang lalu ini memposting foto momen saat main sepak bola semalam Masya Allah banget ya Tim tak terkalahkan edisi semalam luar biasa Sehat-sehat selalu untuk kita semua, amin Masya Allah tuh kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boreal Tapi kita memang selalu saja salpok dengan penampilannya Papa Bilar yang kece dan keren banget malam Luar biasa Doakan support dan dukung Jangan henti selalu mensupport idola kesayangan kita Jangan kemana-mana bersama Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya